oke okay, kembali lagi di channel ngiseng-ngiseng kali ini kita akan uh, unboxing sebuah case transparan tentunya ini case ini buat harddisk eksternal yang ukuran 2.0 ya artinya harddisk ini uh, casing harddisk ini beruntukan untuk berjenis harddisk laptop atau notebook oke okay, langsung saja kita buangkan seperti apa sih case harddisk eksternal ini, oke okay, kita mendapatkan apa di dalamnya, kita mendapatkan sebuah sepucuk atau sepujuk okay, surat, oke di sini surat mengenai tentang total harga dan lain-lainnya, alamat ah nggak penting, oke okay, yang penting kita akan bongkar ini isinya seperti apa, secepat yes, biar nggak lama, oke okay, dari merk sih ini punya oriko Bukan beli di shop. nah ini dia oke benar sekali ini transparan ya bahannya cukup kokoh dan tempatnya juga lumayan rapih oke dan seperti apa? oh oke ini sudah menggunakan tipe ataupun USB type type tipe big ya type B uh, yang artinya ini lebih cepat pemindahan data. Oke okay, seperti apa ini membukanya dari mana? Oke okay, secara tampilan sih sangat elegan. Oh ini dia inilah dia kabelnya ya. Okay, kita mendapatkan kitab-kitabnya di dalamnya. Seperti biasalah seperti biasa kita beli dapat itu kita bedaknya. Oke, di sini kabelnya tipe apa? Apakah biru ataupun hitam? Kalau hitam itu biasanya dua, kecepatannya 2.0 ya. USB dua Kalau biru itu tiga nol. Oke, biru. Yang mendapatkan colokan hari yang berwarna biru. Oke, bisa diperjelas jelas banget ini kameranya ini. nah naik ini USB nya tipe yang lumayan kencang ya, 3.0 biasanya tuh yang di apa sih yang ada di colokan-colokan komputer atau colokan-colokan laptop itu ada berwarna biru nah itu menandakan uh, USB USB tipe 3.0 seperti inilah. Hmm, oke okay. sudah cocok Menurut saya sih ini cukup bagus ya dari bahan juga cukup kuat kok. Ya. Ini juga dilapisi lagi plastik mengkilap transparan Kita buka saja, buka plastik pelindungnya biar terlihat cantik. Oke, bagaimana cara bukanya? Oke, ini ini? dorong atau ditarik? Oh, di geser ya digeser dari mulai atas geser bawah sent nah gitu. ingat tadi pelan-pelan nah jadi untuk tipe ini sudah tidak menggunakan baut-baut seperti itu ya jadi cukup di sliding saja ya sliding main bola cukup di slide-kan saja nah, seperti itu. Uh, untuk membuka dan tutupnya sehingga mempermudah kita untuk pemasangan harddisknya ini juga cocok untuk SSD sepertinya karena tetap sama itu apa uh, modelnya ataupun celokan itu sama seperti hard disk hard disk tipe, juga tipe tipe 0 juga ketika tipe apa dua tipe 0 sama oke okay guys kita akan coba koneksikan ke PC atau komputer seperti apa ya oke okay, di sini saya ditemani dengan satu buah desktop PC oke okay, ini hadisnya tipenya tipe nya 2.0 ya 2.0 yang buat laptop itu oke okay, kita akan tipenya SATA aja itu colokan oke okay. di sini kita akan coba pasangkan seperti apa nanti kecepatannya, koneksinya ini menggunakan case transparan ini. Karena biasanya kan saya pakai dari video-video sebelumnya pernah review juga case hardis dari perumum ini Oke, cara masangnya gampang sekali, tinggal masukkan posisinya seperti ini. Sampai kebalik, gitu kan Ya, Masihkan seperti ini. Nah, teman saja, nah pasien saja, waktunya banyak saja. Sini dorong pelan dan masuk singgah Setelah itu, sudah rapat, dimenangkan, sudah siap untuk dikoneksikan. sih sangat semangatnya cara cara oke langsung saja kita akan tutup kalian cover atasnya Biasa pelan pelan uh, di slide ya uh, cara masukin slide nanti ada ujung ini covernya akan on top tinggal slide saja pelan pelan sisi slide-nya masuk atau tidak, Akan sedikit biar masuk kiri kanannya. Nah, jadi nah, sorry guys susah sambil buka kamera ini. eh sabar menunggu, oke bisa, oke, tinggal dorong, nah, dorong, ya seperti ini. Top. Jadi memiliki harddisk eksternal. Ini sebelumnya harddisk ini bekas harddisk laptop ya artinya masih ada sistem sistemnya, sistem OS nya dan data-data penting juga di sana. Makanya sekarang saya beli harddisk apa beli casing eksternal ini transparan, biar bisa terlihat. Lihatnya apa maksudnya ini terlihat ya tidak keren aja? ya gitu guys. Oke, kita akan coba koneksikan ini ke desktop PC -nya. apakah bekerja dengan baik apakah koneksinya optimal cara deteksinya kita akan coba Type B ini biasanya sama kayak habis harddisk, harddisk external yang udah build up ya, yang terjadi. jadi banyak yang di disk external build up ataupun harddisk yang kemudian dibuka modifikasi oke, okay, sudah dipasang dan sekarang kita akan koneksikan ke desktop mana nih, celokan desktopnya nih Guys, guys, guys, guys, nih? Oke. Okay. Hmm. cari bus yang pas nah, nah Oke. Okay. Bukan langsung terdeteksi dan apa yang terjadi? Oke. Oh, okay. Tanda ada tanda lampu indikator biru merah dan terdeteksi. Ya. kita bisa lihat di sini di casingnya terdapat lampu indikator cukup menarik ya warnanya biru terang canggung merah sambil kode blinking gitu ya kedip-kedip artinya itu sedang bekerja harddisknya itu sedang berputar seperti itu. sama seperti itu ya. terus guys, oke kita akan cek di Gak ada mana ini? Oke di MacBooker. Nah, banyak 1, 2, 3, 4. ada berapa? ada empat partisi yang saya sudah tadi dari empat partisi ini berhubung ini bekas laptop sehingga partisinya belum disatukan untuk dihapus. Oke, seperti itu. Oke, untuk kecepatan sini sudah terlihat karena untuk mengajetnya mengeluarkannya di sini tinggal klik kanan aja di pojokan bawah ada bacaan keluarga eksternal artinya ini deteksinya 3.0 ini sangat luar biasa tidak tipu-tipu ya yang menjual online nya oke okay guys itu saja yang